Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Prasejarah Jangan lupakan dan jangan lewatkan, kali ini saya akan mereview mainan bocah nih Tapi sebenarnya juga bukan mainan sih, ini tenda anak-anak tenda Tapi sih fung fungsinya juga bisa buat camping juga sih Nah, bisa buat ini, dinaikin orang tua guys iya ini kan kapasitasnya 2 persen dua person ya buat dua orang dewasa masih muat gitu jadi kembali ini kita akan review kemarin Asap kita beli orang bisa. beli di bukalapak gitu Saya 4 orang jangan lewatkan channel prasejarah akan ada cerita lucu iya. dan pengalaman-pengalaman menarik yang pastinya bisa buatlah buat referensi teman-teman aja aja oke, okay. kalau teman lebar kita akan buka mana-mana, kita buka paketnya dulu ya ya, macam apa ini yang... Dia ya, kapasitasnya sih dua orang paketnya oke, mantap dan ini sudah dari sananya ada tasnya ini jadi cocok lah kita nggak usah nyariin antong patik ya. oke okay, kita buka yuk kita tiriin tendenya sekarang oke oh, guys ya ada. ini ya pakai aja ini mau nakap oke okay, ya yeah. kelihatan gak pernah kurang muka sih gak bisa ditendai dah ini ya Jadi, banget settingnya banget masuk tidur gini tidurnya gini tidurnya satu dua tiga bocah ini dilengkapin itu, ini ya, lur, oh, dilengkapin ventilasi ya, jadi ketika ada di, kita, di apa di dalam itu nggak ngap gitu loh. Dan ventilasinya ada tutupnya nih kalau hujan. Dan nih dilengkapin selambu, selambu oh, biar nggak ada nyamuk-nyamuk nakal. Nah, ini Di dalam sini guys, di dalam guys, ini. di sana, sini. Eh, ini mah di luar ini mah kan ini buat payung, masak payung juga alam gak ribet-ribet banget pasangnya, tinggal buka udah, dia siadidah kempeng nanti kempeng di Bogor di Pertah pasangnya itu, pasang pasang simpol ya 50 ribu nih, keren. Oh, ada ini juga guys Ups, jadilah padanya. hey kita ya, <tuk> ya, ini kemana wow, ini ada wow, iketannya ini ventilasinya tadi belum diket deh pernah muka gini lah pernah guys Eh Bapak tutupin dong Pak Bapak Bapak hmm? hmm. pintu. dong Nanti, Untuk Bapaknya dilengkapi dengan 4 pasak nih guys Pasaknya, wah ini besar Bapak, Bapak tutupin Besar pasak daripada tiang ini Bapak, Bapak tutupin yang ini ya Iya Gak ada nyampe Ini juga ya guys Tutupin tuh Tutupin, oh siap Tinggal ke leteng. Buat untuk remang. Mama. Is sana. Ada relastingnya? Ada. Ada apa? Ini bisa buat tempat seleting. Seleting. Pak, Pak. Hei. Pak. Itu tempat apa itu? Tipau gear. Kepeng dulu